Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, dalam semester pertama pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita belajar di bab pertama teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kalian itu dalam belajarnya ini di pertemuan pertama ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama interpretasi isi teks laporan hasil observasi. Dan yang kedua, tanggapan isi teks laporan hasil observasi. Nah, baik kita uh, langsung saja. Nah, di sini, apa yang dimaksud dengan pengertian teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan observasi adalah teks menghadirkan informasi tentang sesuatu, peristiwa, alam, hewan, tumbuhan, dan hasil karya manusia dan begitu juga dengan fenomena sosial dengan apa adanya. Nah, jadi informasi yang dihadirkan dalam teks laporan hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Nah, berarti secara sistematis itu secara berurutan. Tujuan komunikatif dari teks laporan adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu. Apa adanya sebagai hasil pengamatan sistematis atau analisis? Nah, Pendeskripsian dapat meliputi gejala alam, lingkungan, benda buatan manusia, atau gejala-gejala sosial. Nah, kalau gejala alam itu kan contohnya, kalau kalian lihat itu bencana alam tanah longsor ataupun fenomena alam tuh seperti e, cuaca yang panas dan sebagainya Nah ataupun yang biasanya itu e, di lingkungan dan benda buatan manusia Nah baik kita langsung saja interpretasi isi teks laporan hasil observasi nah kegiatan penelitian dengan metode observasi penelitian akan melakukan pengolahan data hasil observasi yang akan berbentuk sebuah laporan. Nah, jadi untuk menghasilkan laporan, observasi yang baik diperlukan interpretasi data. Dari kata interpretasi, nah, apa yang maksud dengan interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis. Berarti pandangan secara teori di situ ya. Nah, secara teori arti kata interpretasi itu tadi sebagai berikut, yaitu adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan secara teori nah, terhadap sesuatu interpretasi bisa dilakukan pada berbagai macam fenomena yang ada seperti sikap seseorang peraturan dan hukum tertentu hingga lirik lagu nah, jadi jadi uh, itu dimaksud dalam pengertian interpretasi. Nah, interpretasi itu berarti dia memberikan kesan, pendapat, atau pandangan secara teoritis. Nah, berikut ini adalah cara melakukan interpretasi. Nah, itu berarti melakukan cara pemberian kesan, atau pendapat, atau pandangan secara teoritis. Nah, laporan hasil observasi beserta contohnya, yaitu. Nah, laporan hasil observasi itu yang pertama ada pernyataan umum dan klarifikasi. Nah, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum? Nah, yaitu pernyataan yang dimaksud di sini adalah definisi, yaitu sebuah pernyataan yang bersifat umum. Nah, isi dari penjelasan tersebut dapat berupa objek dari pengamatan, klarifikasi serta keterangannya. Nah, contoh. Nah, di sini ibu itu memberikan contoh tentang gempa bumi. Nah, contoh dari pernyataan umum gempa bumi. Gempa bumi adalah sebuah bencana alam yang disebabkan oleh pergerakan, pergeseran atau peregangan lapisan kerak bumi. Gempa bumi bisa berbentuk tektonik maupun vulkanik. dampak yang dihasilkan gempa bumi berupa hancurnya rumah-rumah serta bangunan manusia yang ada di permukaan tanah. Nah, itu yang dimaksud dengan pernyataan umum. Berarti dia itu memberikan pernyataan secara umum. Nah, gempa bumi itu apa sih pengertiannya? begitu. Nah, seperti contoh yang telah Ibu paparkan tadi. Nah, selanjutnya, aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan yaitu perspektif yang ingin dibawa oleh peneliti melalui data-data yang ditampilkan. Nah, contohnya adalah setelah data-data utama dan pendukung telah dikumpulkan oleh peneliti, namun tentu tidak semua data ditampilkan secara utuh. Perlu dilakukan penyaringan data-data yang cocok sesuai dengan tema penelitian yang kalian ambil. Nah, contohnya tadi itu kan Ibu ambil gempa bumi. Jadi pengertian secara umum gempa bumi itu tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang kedua ini aspek yang dilaporkan. Nah, berarti Ibu melaporkan e, yang terjadi pada saat gempa bumi. Nah, contohnya itu seperti ini. Gempa bumi terbesar yaitu dialami masyarakat Indonesia salah satunya adalah gempa bumi di Aceh pada tahun 2016 lalu yang menewaskan sekitar 92 jiwa. Jumlah korban kemungkinan masih akan terus bertambah. Sementara korban luka berat tercatat sekitar 73 orang dan 122 orang lainnya menderita luka ringan. Nah, itu yang dimaksud dengan aspek yang dilaporkan. Nah, jadi Ibu mengambil tema tentang gempa bumi, nah yang Ibu aspek yang Ibu laporkan itu adalah uh, gempa bumi yang sering gempa bumi yang terbesar yang dilanda oleh masyarakat Indonesia itu di tahun 2016 nah, dan dampak dari gempa bumi itu apa? seperti contohnya tadi korban luka berat dan ringan Nah selanjutnya itu memakai grafik atau tabel, Nah nanti ibu akan kasih kalian grafik atau tabel itu di belakang, nanti kalian bisa lihat contoh um, memakai grafik dan tabel Nah, membaca isi sebuah grafik, tabel, atau bangun atau bagan juga dapat dilakukan dengan cara mengubahnya menjadi bentuk uraian Nah, urayan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Cara memahaminya dengan bentuk sebuah kalimat. Nah, jadi ini contoh dari grafik ibu. Itu kan ibu ambil tentang gempa bumi. Nah, ini grafiknya tentang gempa bumi di belakang ini. Nah, contohnya itu seperti ini bencana alam yang paling banyak memakan korban jiwa adalah korban jiwa adalah uh, banjirnya itu 13 orang nah, bencana alam yang paling sering terjadi hingga bulan Januari 2017 adalah puting beliung yaitu sekitar 114 kejadian nah, dan lain sebagainya dan masih banyak lainnya kalian bisa juga bisa lihat cari di internet ataupun uh, misalnya kalian itu Mau lihat lagi secara banyaknya itu grafik dalam bentuk grafik atau dalam bentuk tabel itu seperti apa? Nah, kalian bisa lihat nanti di internet ataupun yang telah Ibu berikan di belakang. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari menanggapi isi teks tanggapan hasil observasi. Nah, tanggapan terhadap sebuah laporan hasil observasi dapat disampaikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanggapan atau pendapat dan dapat pula memasukkan tanggapan yang diberikan. Nah, jadi tanggapan yang diberikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang poin pertama yaitu pengajuan pertanyaan. Nah, pengajuan pertanyaan ini biasanya disebut atau yang biasa kalian kenal dengan 5W1H, 5W1H. Nah, dengan berpedoman kata tanya tersebut, pertanyaan-pertanyaan akan diajukan akan lebih lengkap akan lebih lengkap, sehingga akan diperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh seputar laporan hasil observasi itu nah, berikut contoh bentuk pertanyaan yang dapat dilakukan terhadap suatu laporan hasil observasi itu tadi ada 5 W1H nah, yang pertama, itu ada what itu bahasa inggrisnya, kalau bahasa indonesia itu apa nah, contoh pertanyaannya apa yang menyebabkan peristiwa kekeringan tersebut? Nah, yang kedua, siapa? Kalau dalam bahasa Inggris, itu <SILENCIO> siapa yang bertanggung jawab menanggulangi peristiwa tersebut? Yang ketiga, kapan? When, dalam bahasa Inggrisnya, kapan peristiwa kekeringan terjadi? Nah, yang keempat, itu ada. Di mana dalam bahasa Inggrisnya itu "where"? Di mana peristiwa kekeringan tersebut terjadi? Yang kelima, mengapa dalam bahasa Inggrisnya "why"? Mengapa peristiwa kekeringan terjadi di Indonesia? Yang keenam, bagaimana dalam bahasa Inggrisnya "how"? Bagaimana cara mengatasi dampak kekeringan? Nah, itulah yang dimaksud dengan 5W1H. Nah, itu juga termasuk contoh dalam eh, kalimat pertanyaan 5W1H. Nah, selanjutnya nah selanjutnya eh, itu kita akan memberikan masukan ya, masukan dalam hasil observasi. Nah, dalam memberikan masukan ada kalanya laporan disampaikan secara lisan itu terdapat hal-hal yang kurang, yang kurang logis, nah kurang lengkap atau kurang sempurna. Agar laporan tersebut menjadi logis, lengkap dan sempurna, perlu diberikan masukan-masukan merupakan -masukan ide-ide kreatif ataupun solusi. Nah, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang perlu dilakukan pada kegiatan menanggapi laporan hasil observasi secara lisan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu... Nah, yang pertama itu mencatat pokok-pokok laporan. Nah, mencatat pokok-pokok laporan itu mencatat pokok-pokok yang penting ya dalam laporan yang kalian ambil. Nah, yang kedua yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan laporan yang didengar, yang didengarkan dengan menunjukkan bukti pendukung. Nah, jadi kalian itu dalam menganalisis uh, laporan yang kalian ambil itu pasti ada Kelebihan dan kekurangannya, nah, itu kalian bisa menggunakan wawancara orang tersebut, ataupun cara-cara yang lainnya. Nah yang selanjutnya yaitu segala sesuatu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian halnya dengan laporan yang disampaikan oleh seseorang. Sebuah laporan yang disampaikan secara lisan dapat ditemukan kelebihannya, misalnya kelengkapan isinya atau keruntunannya. Nah sebaliknya kekurangan juga dapat ditemukan misalnya isinya yang kurang lengkap, bahasanya sulit dipahami atau laporannya tidak runtun. Tidak runtut dan terputus-putus dan terputus -putus. Nah yang tidak runtut itu berarti dia tidak secara berurutan Nah yang keempat Yaitu mampu menceritakan kembali laporan Nah berarti dalam menceritakan kembali laporannya itu Harus secara garis besarnya saja Nah seperti itu Nah itu nah itulah yang dimaksud dalam pemberian masukan Nah hal, -hal yang harus diperhatikan yaitu poinnya ada empat ya Yang tadi ya Nah, nanti setelah ini kalian akan melihat LKPD yang telah ibu buat untuk kalian. Nah, di sini ibu ulangi bahwa eh, pembelajaran yang tadi bahan ajar yang telah ibu berikan itu tentang pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, itu telah ibu jabarkan tadi. Yang kedua itu interpretasi isi teks laporan hasil observasi. Nah, jadi di sini dalam interpretasi isi teks laporan hasil observasi itu ada e, tiga poin ya di sini. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum dan klaris dan klarifikasi dan yang kedua aspek yang dilaporkan dan yang ketiga memakai grafik atau tabel. Nah, jadi di situ dalam poin interpretasi. Isi teks laporan hasil observasi itu ada tiga poin ya, jadi ada tiga poin dan selanjutnya itu menanggapi isi teks tanggapan hasil observasi. Nah, itu dalam menanggapi isi teks tanggapan hasil observasi itu ada yang per poin pertama itu pengajuan pertanyaan, dan yang kedua pemberian masukan, dan yang ketiga mampu menceritakan kembali laporan. Nah, jadi ada tiga poin di situ ya, anak. Uh, itu sudah ibu jelaskan semuanya. Nah ini adalah lkpd pertama dalam menyusun laporan hasil observasi. Nah di sini itu kalian kerjakannya secara individu. Nah di sini ada teks-teksnya itu wayang. Setelah kalian baca nanti disitu situ di bawahnya ada uh, perintah informasi penting dari teks laporan hasil observasi wayang itu kalian sebutkan dalam tiga kalimat. Nah selanjutnya, yang poin selanjutnya, peserta didik menulis ringkasan dari teks tersebut ke dalam tabel berikut. Nah jadi, di dalam paragrafnya ini sudah ibu sediakan teksnya, dan kalian tulis saja gagasan pokok di setiap tabel yang telah ibu sediakan. Nah jadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah jadi ada 8 tabel di situ ya. Nah selamat mengerjakan.